neda kalah oke okay, kalah nih ha nih ha hmm, haro jadi mana? videonya haro itu pun diamlah <tip> <tip> <tip> kuoso terusku beulekan bu. tau kuoso pol terusku bener bener tau oso makan siang tapi <laughs> PM ha oh. okay. dia kan buku brai brai ngapa ha kawan ku anu roda oh. gak <laughs> lah entolah kato au oh kagelen bre je teh tu lu ade di oi diwat ka Enggak, mat. kan picol, Tadi tadi ku. Nak sini rajo Siapa jalan Ku, ku jalan, ku jalan, Kak. ku. kah? Hmm, kah. kah. kah. kah. ini <tus> <tus> <tus> <tus> yuk, senulang ya, senulang nah. berapa skor Nih, oh, nah, nah, eh. pak tadi ini man lagi senulang senulang ini gimana nih kita boleh Hah? Kampang kemarin? Pasau, pulik bulan kemarin? Tidak, saya tidak. Mereka tahu, Mak. Kasua, saya pun sopun. Tidak, apa yang sopun? Hmm, aku tarawai lagi, Auk. Ini, hmm, Auk, weh. Tarawai, Tarawai. Pembeli jit. Ngokrong mana, ka? Auk. Auk. Kakak, pek, ngomong, tak tau Auk. Kau nak ngomong. Jujur, eh. Kami guni, pulik pasau, Auk. Tergantung, ya? Ya. <laughs> Hehehehe. <laughs> eh, kan, Tergantung, Kak, si kun Gun, eh? mencari aku niat bagus yo kalau kita berubah tak tahu dunianya lalu em aku kaki amat kantip betir kan dia i mudah di batu apa ya batu apa yang memi untuk rumah kau alu coba lah iya jadi engkau rumah kau lalu em teh ajet untuk aku ajet menang di di tengok rambut apa putih lalu em bedek oh bedak tahu tahu kalau tuh emang tengok ada anak putih mereka bangkap makannya bangkit ngari tenang era yo kita loh jadi itu mantu mami kue udah era yo mulu ketupat kita sama deh kita yo kita sih kok biarlah biarlah tai pow aja itu biskop nonton upin tuh ya tapi jalan nih? Hmm? pasti mau jalan nih kak beko be? wah bray, tadi jawab eko luar nyerik oh, eka tahun kemarin aku beri, tapi kasih seakan be ngacau orang Buka wewewew. nomor orang nomor 1. orang. kan? Boso, kan? sini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 Nisih hidupku Dek di tinggal di ni Kawan dia jadi Tidaklah Abang tidak berpuasa Kemarin lah sebulan ni pul Kenapa orang tak pergi ke koneh? Hah, apa ya? Yelah Apa ya di sini? Buka puasa di sini Ayu Kau lagi itu itu we kawan tuh mang tinggal perasaan ini sakit eh perasaan ini tinggal